hati kau uh, Mati Kau ya. hmm. ah, ah, mau lari kemana Sampai ya. ya. Oke, mampus Yes, tanpa abun guys yang dapat Aduh mampus ada silong guys, Oke okay. okay. sekarang kita mau set-set uh, emblem battle spell dan buildnya clean. kita sudah masuk ke dalam uh, set emblemnya Hai aku disitu pakai yang bersih nomor dua terus sepatunya pakai sepatu cooldown reduction Terus yang pertama itu pakai item Blade of Despair. Kenapa pakai item itu? Karena dia mendapatkan 160 physical attack. Terus menyerang unit lawan memili yang memiliki HP di bawah 50% akan meningkatkan physical attack hero ini sebesar 25%, guys, berlangsung selama 2 detik. Efek aktif sebelum damage diberikan Terus Aku pakai Persecure Fury Untuk menambah 65 physical attack 25% critical chance Terus Pakai lagi Endless battle Endless battle menambah 65 physical attack 5% mana Eh maaf 5 mana Plus +250 HP, 10 Golden dedication, 5 movement speed, 10 physical lifestyle. Terus pasifnya dalam 3 detik setelah menggunakan skill basic attack berikutnya akan memberikan true damage sebesar 60%. Terus bisa lagi pakai eh, BOD tapi biasanya aku pakai immortal. Ya, pokoknya, item dua terakhir biasanya aku pakai item defense sesuaikan dengan musuh kalian. Kalau banyak magi atau apa ya, pakai ya, defense. defense magi kalau musuhnya banyak physical ya bisa pakai defense physical. Terus emblemnya, emblemnya di sini aku pakai yang killing spree ya, pakai yang killing spree. Nah, pakai ini Yang pertama Pakai agility Yang kedua pakai Physical penetration Terus yang ketiga pakai killing spree Kenapa pakai killing spree Kalau kalian uh, lagi ngekill -nge Nah darah kalian Bisa bertambah Terus uh, Battle spell nya Pakai Agis guys Kenapa pakai agis kok nggak pakai flicker atau apalah, karena ee, si Clean ini sebenarnya skill duanya bisa buat kabur. Terus pakai Agis itu, kalau kita lagi di Goodland, kita bisa hmm, strateginya itu. Kalau sudah nyawanya tipis, pakai Agis biar e, seolah-olah mau mati, tapi ternyata masih ada hasil dari Agis aku jelasin sedikit tentang pasifnya skill ya guys ya clean setelah setiap menggunakan skill setelah dia menggunakan skill skill 1 skill 2 ataupun skill 3 basic attack berikutnya dalam empat detik akan menembus barisan lawan memberikan 100 plus 120% total physical attack atau physical damage Dapat mengaktifkan efek serangan Dan bagian bonus physical attack Dapat menyerang secara Kritikal Jadi clean itu Hero clean itu yang paling sakit Adalah pasifnya Terus pasifnya itu Aktifkannya juga gampang Kalian tinggal eh, apa Spam skill Terus basic attack Spam skill basic attack Skill basic attack Misal skill 1, skill 2, skill 3 Kalian. Terus skill 2 nya skin ini Skill 2 jari, menembakkan jaring perangkap ke depan Memberikan 140 plus 30 total physical attack nah, Skill 2 clean ini yang unik adalah Menyebabkan efek immobilis selama 1,2 detik Terus setelah mengenai lawan cooldown skill ini akan berkurang 40%. Kalau apa setiap kita mengenai target minion, crab atau hero lawan cooldown dari skill ini akan berkurang sebanyak 40%. Ini gunanya apa? Kita cepat mengeluarkan pasif, guys. Oke kita sudah ada di in game, ada Popol. Gak apa papa, Popol mungkin jadi support guys. Langsung ambil skill satu dulu. Kita langsung ke Godland ya guys. Langsung aja kita bunuh minionnya dulu, nah skill satu pasif keluar terus mengenai hai, pasif keluar pasif keluar skill pasif skill besi hai, pasif keluar ngapain hai, nah. ini? tahu rasa dia, hmm. ah, ah, ah. mau lari kemana? Oke okay, kita dapat itu gunanya pakai skill agus guys. Lawannya enggak tahu kalau kita masih punya sur Oke okay, pulang dulu ambil nyawa langsung buat BOD. Santai. Timnya ini kayaknya anu, guys. Mhm. Hmm. enggak hmm, hmm. begitu lihat map, guys. Enggak ya. tahu kalau ada yang situ, Mati di sini, terlalu agresif dia. Oke, langsung saja. Kita serang Towernya nya guys. Karena shield tower itu kita mendapatkan gold biar cepat kaya, guys. Ini ngapain oh, ini? Ini kamu ngapain gini-gini kamu ngapain ini? Nah, langsung sekarat, guys, ya gimana, Mana kita habis, guys? menit ketiga kita sudah bisa menghancurkan tower pakai hero clip guys oke okay, bang karena ketep banget ya. lari guys ke sekarang guys mana gak berani dia guys udah guys gas terus aja guys di tengah rame biarin aja di tengah rame guys terus segini datang sambil perhatikan map guys ya bisa-bisa diculik kita oke okay, bodi kita sudah jadi guys ngapain ini gini ngelag ya itu hmm, ini ngemaid enggak ada yang ngambil kartel deh Oke, mampus kang. Hmm, Tuh. Oh, Tuh nggak mati guys. Hati-hati ada papa perangku guys. Hmm. Us dikejar guys, dikejar guys. Kena. Hmm mati kau bro. Langsung gunain agis guys. Tanpa ampun guys yang dapat, aduh mampus nggak ada silong kes, kes, pokoknya kes, awalnya yang dapat, tuh mati semua aja teman kita kes, kes, kita AFK mati. Ya. Dulu, guys, tenang-tenang. Oh, kita guys rame, guys. Cara carvilnya, guys, guys. Oh, terus kena mental sama zilong. guys. Kini ini juga tetap buat dijadiin core, ya. enggak ada yang perhatikan nenggas, guys, guys. Maunya water terus pada kalah koin. Uh, mati kau cilong. Uh atau berkir-kir mati kau triple-trips ah korna ambil aja Oh silamnya jauh guys kita bantuin guys kita bantuin, guys. Oh, enggak mati, guys. Takut ada zilong, aku guys. Langsung aja, hapus. Hari, guys. Dororo, isi darah dulu. Kita bisa enggak ya? Coba kita, kita ngelotot aja deh. Hahaha, apa luar guys? Kasih kok, Lord, biarin. Hai, ngapain? Hai, oh hai! Ah. Coffee us belakang, guys. hilang. Ah, terus. guys. <tuk tangan> <tuk tangan> hilang mati kau uh. aduh pernah ajar guys Ayo kita bunuh ini onya dulu guys biar sama juga guys. serang bos serang tuh pernah ajar minionnya nggak pernah kamu guys masuk lewat sini guys biar teralihkan guys Oh, hmm, gilangnya udah hidup guys bahaya zilongnya guys nah, langsung aja langsung guys zilongnya guys gila zilong zilong gila zilongnya Oh, uh, mati kok. Uh. Kurang ajar Apa sih langsung? Sabar, kita ambil. Tuh dapat. Ah, Duh si silong guys kau kau tuh pasti dia ngambil lot guys adik boyfriend orang set Ayo lot bos, ayo lot bos, mumpung zilongnya mati bos, kofeus air kani bos, oke. Okay. kita buka yang atas guys, kita buka atas guys kita buka atas guys kalau minionnya udah masuk semua enak guys maksudnya pasti gini kita buka jalur atas, itu langsung kita tolong guys hmm silong ya hilong, silong silong silong hilong, hilong, hilong, hilong, hilong, hilong, hilong, hilong, hilong, hilong, hilong, Oke okay guys, meskipun Poveus kita AFK, akhirnya kita bisa menang juga guys. Oke, okay, kita dapat MPV di sini guys. Dapat MPV. Lihat tuh, Poveusnya AFK. Ternyata Kimi mereka juga AFK guys. Jadi ya sama-sama FK. Oke okay, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe channel Hendra Gaming. Oke okay guys, see you next time.